Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.3344, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.23100. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212